Kecelakaan tunggal menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah di Tol Jombang Surabaya KM 670-2300. Kasat PJR Polda Jawa Timur AKBP Dwi Sumrahadi membenarkan adanya kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya. Ia infonya seperti itu tapi namanya Vanessa Adzania sesuai KTP, sama suaminya Febri Ardiansyah, meninggal dunia, ucap Dwi Sumra Hadil, pada Kamis siang, tanggal 4 November 2021. Ia menuturkan, artis Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah melintas dari barat ke timur, dengan tiga penumpang lainnya, Setibanya di lokasi kejadian mereka mengalami kecelakaan tunggal, hingga mengakibatkan dua orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Melaju, dari barat ke timur di KM 672.300, laka tunggal, jawabnya. Sementara ini pihaknya belum bisa memeriksa pengemudi lantaran masih terluka dan dibawa ke rumah sakit. Pengemudi belum diperiksakan pengemudi masih dilarikan ke rumah sakit, saya belum bisa bicara nanti takut kalau salah belum periksa langsung dari supirnya, tukasnya